Kenyataannya memang begitu, banyak sekali jiwa-jiwa yang menangis, menjerit, merintih, pilu. Dan aku harus bertanya kepada siapa sedangkan ucapan sudah tidak lagi yang mau mendengar. pada daun-daun indahnya alam semesta serta semilir angin aku bercanda melepaskan segala gelisah kegudahan hatiku. Lalu tersenyum. Apalah gunanya meratapi gejolak ini jika diantara mereka. Terserahlah, terserah, apa yang mau dikata, aku diam, tak akan bersuara.